sasar-sasar titik ya yang... ta ta ta mana ta emang eja ta emang kinkin anu te ngepot dinten ayana ta ngepot atuh dalain majikum mandeguai mandeguai ayah ta ta ta ta, ta ta ta ta ta mana cik babangus ntarik ntarik hmm Assalamualaikum mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara. Ini ada sambaran Tim giriwil ada semeran peketu, kuma ayak mengeresat geriwil, Ay. eh mana, mana ayo, tah, tidur. Mana bisa saudara ini? Spot andalan Mang Eresad. nggak sih, es, badags, saudara badags, nah babon saudara babon, babon sena mengajak tuh mengajak, lah ta, ta ta ta ta gini maci, jauh jauh, Anjir. akhir, yo. Mana tinggali kali manteng, guys gitu belok memang nggak gede. Ice, eh. es, kau e dinginnya. -e -e. es Es -e -e. tuh, e -e. tuh tuh, tuh. Nijar, kemana? Urat, tuh seseorang iya soalnya secara ya Oh uh uh uh uh uh, uh, uh narik dipaksa uh. Oh, coba di tubuh Ia, sah, sah. Ay. Ya, Iyo nah. Oh, oh, oh. Eh. sakit oh, ya, ya. sakit oh. nah. oh. Sasar sasar yang tah, tah, tah, mana tah, Mang Eja, tah, Mang Ginki, Nano nyepot, Linton Ayana, tah, nyepot, atuh, dalain lain, Majikom, eta, Babangus, nah, Babangus, no eta, eta, Babangus, nah, setesiana, Kang, sama yang spesial namanya, Mas janji Wangi Sedap, Dilanjut, nah, dilanjut. Itu, lanjut, lanjut, itu lanjut. dobal strike Dobol saudara strike, tuh. Yang di yang di pojok itu tuh, tuh, tuh. saudara. Ramen, mana Ini tim Gawir Gawir Sekuat Garut. Cuma berdua padanya repot enggak deh tim kawir sekuat garut nyepot ah, nyepot nya babang wisna tamang eja ta mangkin-kin ketu ketu ta mantap as yuk lanjutkan lanjut. lanjutkan we lanjut ya lanjut saudara punten yang fajar aduh sekali lagi percobaan yang ketiga, Mang Pajar setrek guys, Kumaha, Kumaha, Kumaha, Allah, kala kala tengah tinggal Allah, Allah, Ayah, Ayah, oh, Ayah, cina, pemirsa Ngguyah. Ayah. Tah. Tah tah tah Mana cik babangus uh, babon mandahong. Mang Eja nukye, ngurek te mang Eja. Uh, bukan Semarang belut Mang Arif Mang ngurek teh Mang Arif. sia Mang Arif opo di Aduh. Mangkat siang ini tak, maaaf. Terus Arif tak? Ah. pokoknya mah Gawir sekuat, mantap lah. Wikangu... anak Gawir sekuat Garut, baru Garut tak. Dua madep. Nuki. Ayu ah. Dia. Tanuki, ngurek te nuki. Nuki nya, manglayar nya. Iya, mah bagian masak wengnya. Kenataran nih. Yo, lanjut. Kamera, lanjut. Ayo, An lautan, tangki itu tarik, ah, mentan lila. Mau ditarik di kene Chanlila mah